Analisa GBPUS di tanggal 13 Mei tahun 2022, tren pergerakan GBPUS di sejauh ini masih berada dalam tren bearish, dan diperkirakan masih berpotensi turun lebih lanjut. Cermati pergerakan GBPUS di jika terus bertahan di bawah area 1.221.02, karena ada potensi GBPUS di bergerak bearish lebih lanjut ke sekitar area 1.217.00, Sebaliknya waspadai jika GBPUS bergerak bullish dan bertahan di atas area 1.22300 karena ada potensi GBPUS diberbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.22702. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 Mei tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983